Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali uh, lagi di channel Gekbis di video kali ini gua mau nge-review sebuah pisau pisau sembeli milik salah satu subscriber yang kemarin ngejapri minta di Asah dan di Miroro katanya pisaunya udah agak sedikit tumpul gitu. ini pisaunya seperti ini Ini pisaunya seperti ini. Kendalanya ke uh, sarungnya yang dari kulit sapi. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa buat dukung terus channel GeKris biar terus berkembang dengan cara klik like, comment dan subscribe. kita langsung buka aja bismillahirrahmanirrahim Wow wih mantap eh stop kelihatan tripodnya tripod sama HPnya buat ngerekam ngeketakan wing wing wing ini handlenya handlenya panjangnya sekitar 14 cm dan panjang bilahnya total 29,5 29 setengah. jadi panjang total dari handle ke bilahnya itu sekitar 43,5 setengah. Ini cocoknya buat megang pas di genggaman Dibikin ulir-ulir juga nih gripnya jadi nggak licin di handalnya Jadi tegangan kita nggak takut lepas dan licin Ini kalau untuk masalah ketajaman nggak usah diraguin lagi Insyaallah tajam, hajib kita coba Bismillahirrahmanirrahim Sebetulnya sebetulnya bilah apa aja kita bisa yang penting baja ya. Kita bisa asah benar-benar tajam. E, yang membedakan ketajaman satu bilah atau satu bahan itu sebenarnya dari rasa. Rasa tiap goresannya itu berbeda. Rasanya beda. Jadi Bahan stainless, bahan fair, bahan bearing, bahan kikir, atau baja modern, bohler Itu rasanya beda tiap, tiap sentuhannya ke medianya itu Ke bahan yang kita ininya beda gitu Untuk ketajaman sih sebenarnya bisa aja kita bikin tajam-tajam maksimal Ini kalau untuk sembelih pas banget, cocok banget. Karena untuk sembelih itu harus benar-benar tajam. Karena kalau nggak tajam ya bukannya uh, bukannya dapat pahala kita yang motongnya malahan dapat laknat dari Allah. Uh, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya kutip dari percakapan UAS Ustadz Abdul Somad yang berisi seperti ini Allah subhanahu Wa ta'ala sangat menyukai kelembutan dan kebaikan dalam semua perkara tidak kalau kamu menyembelih sembelihlah dengan baik jadi bagaimana menyembelih yang baik itu fileyuhida safro tahuhu tajamkan pisaunya buatlah hewan yang kita sembelih itu mati tenang gimana hewan yang kita potong atau kita sembelih itu bisa mati dengan tenang kalau pisaunya aja enggak tajam jadi pisau atau golok yang dipakai sembelih itu wajib hukumnya tajam kalau enggak kita kayak menyakiti perlahan-lahan aduh makanya diutamakan satu sayatan ini sebenarnya baru teori aja nih e, gue nyembelih juga sama <laughs> belum bisa nanti insyaallah e, mau training lah belajar rahmat <laughs> matang <-tum. laughs> kalau pisaunya tumpul itu e, menyakiti menyakiti hewan sembelihan jangankan seperti itu pernah Rasulullah menegur atau melarang ketika salah satu sahabat mengasah-mengasah alat potong atau pisaunya itu di depan kambing yang mau disembelih. jadi beliau berkata itu sama saja membunuh hewan itu dua kali jadi itu sangat menyakiti kalau mau ngasah ya diumpetin lah Jangan uh, di depan hewannya, matanya ditutup, kupingnya ditutup, pendengarannya jadi ngasah sebaiknya di belakang. Jadi, ketika di tempat di lokasi udah siap uh, untuk jadi, udah siap buat nyembeli. Ini udah mantep banget, udah siap, udah siap ke medan tempur, medan laga. Insyaallah. Sebetulnya eh, Yang dikirimnya itu Bukan cuman pisau Sama goloknya juga <laughs> Jadi Dua buah bilah Satu pisau, satu golok Yang Yang dikirim minta tadi asa Dan di mirrornya Tapi gua reprio yang eh, Nih Goloknya seperti ini. ini katanya golok tasik Golok tasik Gagang tanduk, oh ngonci ya, banyak gitu. Woi ajib juga. insya Allah tajam, udah mirror, udah oh, bisa ngaca, bening. Udah siap saya kirim balik ini. Nah. Oh. Jadi ini kedua bilahnya udah udah tajam lah Insya Allah udah cukup kalau buat nyembel. Ini golok golok tasik nih golok daerah Sunda daerah Jawa Barat banyak modelnya seperti ini. Jadi ini kedua bilahnya kedua alatnya udah bisa diambil. Udah siap, paling besok gue kirim lagi ke orangnya. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa gue share di video kali ini. Jangan lupa buat dukung terus channel Gektris, biar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.